yang di luarnya gerobak yang di luar nya biasa aja, kok kan? <gulain> Ya, Sorenya sambil musikane. <gulain> Gak -gak, brother. proses pembuatan sepol ayam al -Bilalupati. yang punya kawasan cilincing Oh. yang punya kawasan tanjung pasir, Tanggerang. mau sangat positif. Sudah punya berapa gerai kan? Masih ada beberapa proses Orang yang pengen ikut jogin Makin banyak orang Oh iya kan Kalau oh, ngomong udah Punya berapa gerai Alhamdulillah Ada, ada sosis keju sosis Kempat, keju ada yang telur ada juga yang ya 2 menit ada yang original dan original mana rata-rata kan? terus, terus yang, yang juga nya diperhatikan kayak kotak-kotak ya kan gitu. basado. jangan. Ada rencana bikin kafe sempol. di dimana kan? asli? Dari mana? Di akhir Oh Kang dong apa? Uh, Bistar no, Ya Ujang Lumayan lah saya lebih cepat Masalah Oh di detek Ya, makam jadi hmm. ya, hmm. itu hmm. terkenal dengan ya nelayan itu asal dari udang kan ya itu genaf gitu, membuatnya tinggal satu gitu, gitu. <SILENCIO> tapi <SILENCIO> pas dilakuin, orang no, tahu dah, gitu.